Ya wajah Ma Bro, halo semuanya. Hey, akhirnya Ma Bro sudah balik ke Indonesia dan saatnya sekarang kita langsung main saja Ma bro, ya. Kalian tuh pasti penasaran Ma Bro ya, Ocha gameplaynya seperti apa nih? Udah lama gak main ya, udah dua minggu lebih nggak main Ma bro. dan ya tuh, hehe. Ocha sudah login Ma bro. kalian pasti penasaran sekali. Oca kaku enggak hmm. ya uh, hampir sebulan ini 2 minggu lebih loh ombro hampir sebulan lah ya Oh iya, Ma bro. dan untuk kalian yang pengen ngeliat keseruan Ocha selama di Eropa kemarin, Ma Bro, Kocak ke Swiss, French, Paris, Belgia, ma, Belanda, iya. negara penjajah kita, Jerman, Austria, dan Italia. Wah, pokoknya banyak sekali keseruannya yang Ma bro. langsung aja follow Instagram @ocha underscore dan follow TikTok Ocha @ocha-tikdesert Ma Bro. Ya, itu di highlight highlight story game Kalian bisa ngeliat keseruan Ocha pada saat di sana, dan Ocha juga upload lumayan video-video TikTok Ma Bro. Oke, yuk! Let's go. Silakan langsung cek ke sana dan kita langsung main sekarang, Bro. Ya. Yo, yo, Mbro, coba buka leaderboard dulu Wah, wow, udah pada level 200 aja loh, Ma Bro Ya, keren sekali orang-orang ini tuh. tuh men men level 200 sudah udah pada legend Mabro Oca masih Master 1 poinnya 4501 Mabro oke langsung aja kita buka multiplayer ranked match kaliannya sendiri Mabro belum dimainkan yo let's go kita langsung tes aja Mabro gameplay aja seperti apa nih ya wah hampir 3 minggu tidak main oke okay? yo langsung main aja Mabro oke okay, Mabro ini Oca nyalain domination sama point, ma Mabro dapatnya langsung domination. ya yeah. Oke, okay. musuhnya bukan bot kan ini. Kalau bot kan enggak asik gitu loh ya. harusnya enggak lah bro. Yeah, let's go. Kita langsung main aja. Ini sedap deh <tuh> Banyak orang Indonesia nih, Bro. Waduh Ada yang AFK mah bro Kenapa orang AFK ya Oke okay, dapat dua. Wah Mana musuhnya lagi Oh <guluh> agak sedikit kaku Tapi tidak terlalu kaku lah Oke okay. Masih bisa dihandle ini Musuhnya mana nih Oke okay, nice Wah ini senjata apa ini Orang-orang di ranked ini Uh, tidak, tidak jelas, mah, Bro. Nice, nice, mantap sekali, mah, Bro. Nih uh, terus senjata Rusya. Coba kita, kita pakai saja, mah, Bro, senjata orang ini. It, man? mana maksudnya? Wah ini ada yang gak jelas, ma Bro. Musuhnya ada yang AFK satu. <laughs> oh my God, ma Bro. Yo, dibunuh Oce. Gila ya, mesin-mesinnya keras banget, Bro. Itu uh, mati pertama Oce ya. Oke, okay. nice ya. Uh. Mesin, Bro. Eh, ya Allah, ma Bro. Bocah, bunga-buka, skor strik malah dibunuh. Oke, okay. Uca mati lagi, gak apa-apa. Mana, di sini ada orang, loh. Mana ya musuhnya? Nice, wah. kita tahu pada mana musuhnya tidak ocha mati ma bro oh gokil ocha ini kebanyakan mati mati konyol nih lupa harus pon di mana kali ya Iya ma bro kita gas lagi ya kita harus push rank karena sudah ketinggalan lumayan nih ma bro ya ini dong sini nice bro Sini ada orang lagi mau beri kita kejar ya Nice sir. Oke Wah ini senjata aneh kali loh Orang pakai senjata aneh nih Anjay Senjatanya lucu Mana musuhnya sih Capture sana, Capture kalian semua Jangan lupa Capture, oke? Okay? Nice sir. Halo? Okay. Nice semua, Bro Mana lagi musuhnya? Nice, oke. Okay. Sini ada lagi, mantap, mantap sekali, Ma Wow, kita pakai Advance wave ya. Oke. Okay. Tukang capture musuhnya. Ya halo nice Bro bro oh, ini oh helikopter ya nggak usah deh nggak usah pakai helikopteran ya oh nice mana lagi musuhnya Good job Woo. Ada kena helikopter mah bro Hehehe Ada kena helikopter lagi Kena spawn trap rupanya musuhnya mah bro Dengan helikopter roca Waduh Sakit banget bro Helikopter lagi ya Waduh Langsung nuklir ma bro Ya tapi nuklirnya ini oke, okay. gara-gara musai biasa aja sih, mau Bro. Hehe. <laughs> oke. Okay. Ya namanya kita pemanasan dulu lah ya. Abis riset kan waktu itu, jadi ranknya pada turun. Yang tadinya legend jadi ke master. Ya. Jadi ini nih dikasih buat pemanasan dulu. Nanti kalau ketemu langsung yang pro player pro player kaget ya kan. Jadi perlahan dulu mah bro. Kita layaknya player baru main game ya kan. Hai. mana lagi mestinya. Halo. <gat> Ampun. Ayo. Mana musuhnya lagi? Menghilang musuhnya mah bro. Nice. Mana lagi musuhnya? Nice. Oke. Okay. Ini nggak kelar-kelar loh game ya? Nggak kelar-kelar loh. Mantap sekali. Ya. Nah, Akhirnya selesai, Bro. Lama banget game-nya. Lama banget ya. Ampun ya. Ya, jadi itu ya. Gameplay pertama Oca, CODM COD Bukan bukan gara-gara ya. bis vakum sebentar lah, ya, 3 tiga, tiga, tiga minggu ya. 2 sampai 3 minggu. Nice one good job nambah 55 poin lumayan ya eh. Kira 58 ini sedikit sih kalau lawan begini yo ma bro sekarang ocha main di s search and destroy ya i love semuanya harusnya nih di snd lebih berbobot nih musuhnya ma bro sekalian ngelatih ya eh, gitu kan waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh nice sir. good job bro Nice uh, Itu Agorcha garip m tapi esoknya lah Mana usir Kalian melihatnya Kok tidak melihatnya Good job bro Yehey Ojek gagen, ge pakai sniper nanti nyolong mabru ya tuh. Cobain naco mau pakai SG deh, ya. Tadi kan udah tuh pakai switchblade ya. Kita harus panasi nih senjata SG-nya. Dapat dua langsung mah bro. Weh, aduh man itu langsung tiga roh 4 kali ya. Sayang sekali bung. Go go go go go go. gas lagi mah bro. Ini Ocha lebih suka firing range yang pertama loh mah bro. Eh yang ini masih kurang menurut aja menghilang cie orangnya nice ah wait tuh, wait dikit lagi sekarat dia sekarat dia sekarat dia wah lemot nih yeah. teman kita lemot nih aduh man man ayo bro bacok oh nice oke gue cok Selain melatih CBR, SMG shotgun ya kan. Nah, kita latih juga di sniper levelnya mah, Bro. Yang hmm. Pokoknya semua senjata kita latih deh. Kalau misalnya kita habis uh, lama gak main CODM ya biar dapat lagi vibes-nya. Udah, cabut deh. Udah orang ke sana. Ah, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak. Coba nih pakai SVD ma Bro ya, Senjata haram cuy. Hu, kali ini pakai nyata haram deh, Roni ini. Dapat satu ma Bro, main lah. Eh, ada, ada Ghost Radar. Nice. Good job. Temen kita mantap sekali, bro. Chopper nggak tuh? Oh udah selesai dong. Nggak sih kah? Cuma satu doang. Wajah dapetnya bro. Uh. Mana ya? Masih. Ah, di sebelah kanan sana. Wow. Tidak. Kamu oh, mati. Nice. <tuk> Entong teman Oca bisa menyelamatkan. Yah, Oca mau balik pakai Swiss berat lagi mah, Bro. buat lumayan. Oh gak tau di lah. Yang lain nggak tau di mana. Supaya varying range -nya sekarang tuh agak sulit dilihat mah bro. Walaupun sepertinya lebih HD lah ya. he he Pesona tak kalau udah pergi sebelah kan? Mantap, mabrur! Yah, mabrur, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Mabrur, makasih sih banget ya udah menonton. Ya, maaf sekali lagi ya, mabrur. Ocha tidak upload dua minggu lebih, mabrur karena kalian tahu sendiri. Ocha ngapain aja, mabrur? Pokoknya kalian jangan lupa follow Instagram Ocha dan TikTok Ocha, mabrur ya di sini nih ya. Kalau IG Ocha underscore, dan kalau TikTok. Ocha titik desit, nabruh. Oke, okay? yo, siu nabruh, dadah semuanya. dan sampai jumpa lagi, nabruh. Oca upload berapa bulan lagi nanti ya? Uh, Agak-agak cantik, Bro ya. Nanti Oca bakal upload terus kok. Oke, okay? dadah, Dada semuanya. See you next.